halo guys welcome back to bongkar2m kali ini kita memainkan modal sedekah ya guys ya ehm, untuk pertamanya saya mau tanya gimana kabar sedekah kalian hari ini apakah ada yang up sampai BBB hmm. atau sampai 1T tentukan ehm, tanpa berlama-lama kita langsung ya guys ya ke dalam videonya ini akun pertama gue ya guys ya ehm, gue main sekitar jam 2an ini kalau nggak salah gue langsung start di, di madragon ya guys ya cerot satu kali spin, oke, lumayan karena chip sudah 20M gue naikin ya guys ya bet 5M oke, dapat mincerot koin karena chip sudah 130M kita mainkan ke 100 pin ya guys ya kembali ke permainan eh, sudah 30 spin tapi chipnya awet ya guys bahkan nambah nah putarannya bagus ya guys nah dapat ini ya, ya untuk permulaan saya pilih naga hitam ya guys ya karena ini baru akun pertama kali lima nah nah dua kepala tapi sayang ya guys ya kalau empat kolom limanya enggak ada itu kalau empatnya enggak ada kaknya, guys ya kalau ada lumayan tuh sudah bisa jadi guys sih kalau kolom 4nya ada kak, nah, kali tiga. Nah kalau kali tiga banyak si ya, kura Coba tadi saya begini kura-kuranya kali lima kepala dua udah jadi berapa bu itu? Udah bisa sawer-sawer ya kita, ya, guys ya oh iya um, di video ini ada giveaway nya ya guys ya jadi tonton sampai habis ya guys ya jangan skip skip syaratnya nanti um, kata pakai kata kunci ya guys ya untuk untuk dapat giveaway nya kalau nggak pakai kata kunci enggak kan gua kasih ya guys ya enggak kan gua kasih di videonya apa sih nggak akan gua kasih jika lu menang pasti random pick kata kuncinya nggak lu tulis gua anggap gagal ya guys ya makanya sebelum nonton eh sebelum tulis komentar tuh nonton dulu videonya ya guys ya di sini ada giveaway 500 m untuk lima orang ya, guys ya. jadi masing-masing satu -masing orang kenanya 100 m lumayan lah buat nyepin-nyepin ya guys ya kita kembali ke permainan isinya hanya segitu ya guys ya dan di sini kita langsung maxmed ya guys ya eee, kita barbarin aja siapa tahu dapat sekitar dekatan kan lumayan aduh sekali ya guys ya hanya dua koin dua koin yang muncul Nah, tuh kan dua lagi, dua kira dapat chipnya terus berkurang ya, guys. Ya, tidak stabil. Ya, yang favoritnya favoritnya di naga siapa nih? Tolong, kok terus ya di kolom komentar, favorit naga siapa? Jangan lupa tulis ID juga Nanti jangan lupa ya guys ya Ntar tulis kata kuncinya ya guys ya Kata kuncinya ntar gua kasih tahu Sabar Ya habis ya guys ya enggak ada ada baik-baiknya nih, nih. biasanya kalau dulu tuh gua kalau udah up segitu tuh bisa dinaikin sama leon enggak entah kenapa leon jadi pelit nih sama akun-akun gua Oke kita pindah ke akun selanjutnya guys ya e, pindah ke ke live streaming kan ini kan gua gua ambilnya pas record nih. dan ini tanggalnya bisa ya, dan jamnya tanggal dan jamnya gue gak ada kamera dulu ya guys ya biasa seperti biasa kita pakai jenis ninja dulu sambil gayem hmm aja nah, ya, nih guys ya Terus, gue pelanin dulu ya guys ya gue sambil makan cepat Bagus di kakimu, belum tentu dilakuin orang lain bagus iya. Kamelarau silang, gue sengaja gua hilangin dulu Entar gue makan cepat. Lagi cibuka enggak lagi makan kok. gue bilang ga ada bahan gue bentar bentar gue makan dulu bentar bentar ya sayang ya gue ini bukan ceng lambuk bang cowok jadi gue matiin aja <tos> Naik dua tingkat ya guys setelah ini. Tapi sebelum sebelum naik bed kita cari bigwin dulu ya. Kita pakai teori channel sebelah. Oh, cảm ơn hidupin apa yang dimakan gak ya, mau oh, enggak lu caket ya, samsudin ya enggak cowo udah selesai bang tugasnya eh, lahirnya Yopi kembali emang tiap ada Yopi pasti gagal cuo mini, mini Jun susah Jun kalau ada Yopi Yopi Yopi kenapa lu selalu hadir di waktu yang tidak tepat udah percepat lagi ya guys ya cari bigwin dulu ya guys ya turun dulu kita mau dicipu dulu ya guys ya kita cari bigwin dulu baru kita naik bete ya guys ya langsung dua tingkat ayo ayo cari bigwin dulu jangan dulu skater ya guys ya scatter gua semakin siopin mana cowok bigwin cowok gimana mau naik bete cowok anjir udah habis, abis udahlah langsung lama cowok nyari bigwin Nah, baru ketemu coba bikinnya, dan hmm. banget coba bikinnya, dan, dan tentukan ya, guys. Ya, ada orang yang selanjutnya. gua kalau ada si Opi, kalian begini, cok. Makanya satu kesalahan bang yopi, nama kok yopi? Nggak tahu, yopi, Si nama aku ya Opi, enggak tahu, coba. Tapi kenapa lu harus ngelahirin si Opi? Salahin sama gua bang Salahin Aduh bang bang suara kurang jelas Oh ya sorry sorry sorry ini lupa Keluar room dulu Oh kayak begitu ya Ini gara-gara si Yopi guys Yopi muncul pasti rungkat ya Aneh gua juga si Sukro Nama aja Oke ini akun terakhir di Panda ya guys ya Kita akan kemana nih Balik lagi ke Jinjin Jin Apa langsung ke naga nih Balik ke Jinjin Jin Apa ke naga nih <tuh> Kirain po Portal crot Enggak Bot kan kena, Mental Kena mental kan Gue hapus cobotnya co gue hapus dulu gue takut ntar kalian pada di di mood cowok nggak bisa komen kasihan minta akunnya bosa ah, ah, ah, ah. gue juga bikin ntar ya ntar gue bagiin akun ntar gue bagiin akun di akhir video stay aja cow, gue pokoknya tiap ini bagiin akun kok Sorry baru hadir bang, soalnya nggak apa-apa. Hai Almi, halo Almi, oh iya sih Almi, ini Almi gini-gini juga. Pra, apa namanya? Penonton gua ya guys ya. <coughs> main di papa bang, Bu, papa kok lagi libur loh? Lagi libur dulu di papa. Kita liburin dulu satu hari biar besok dia memporak-porandakan. <coughs> bang Bantu akun YouTube ku, siap. oke dapat free-spin ya gisya spin ya, bisa eh, ya, atau klipun free free beristir bacalah baca apa cok pindah ke Jinjin lagi Oh iya ntar-ntar ke Jinjin lagi ya ini masih ada perlawanan hostnya hoax hoax hoax gimana tai bagi-bagi 2b -bagi sulubang di biar dibantu <tuh> bagi-bagi dulu aja, lu, lu, lu kalau mau reviewersnya bagi-bagi aja coq, penonton gua, tetap penonton gua juga pada kalau lu Cok. Oh, yes. oke, syarat grand sudah dapat ya guys ya syarat grand tuh kolom pertama, tai, saya udah habis ya. belum selesai gua ngomong syarat grand syarat, syarat tuh kolom pertama ya guys ya penuh, tapi ini banyak yang bolong co. tapi lumayan lah 200 ya guys ya naik dua tingkat aja ya guys ya kalau max liat tuh naik kalau cepat pakai apa, Bos? Gua mainnya di kamar lima kartu. tutornya ada di kolom deskripsi ya. Dear aku, pen penonton setia Abang, coba aja Abang belum ada istri. Aku pengen pacaran sama Abang ganteng anjay. yang aja gue udah punya istri, Kak. Dapat lagi ya, guys ya. Respring. gilaan mau gua tinggalin nih si panda malah bagus lagi <guruh> abang orang mana orang Bogor hadir Halo kami sama aku aja jangan keren lumayan Hai ada level kan si botnya gua mati jauh nggak akan keluar <guruh> ketik tanda kunci kayak gitu <guruh> nah gua stay nih Ap eh kan si Yopi Yopi udah kalau udah komen Pasti hilang cowo ini chipnya cowo Abisin 100 speed dulu ya guys ya baru kita naik pit ke 2 tingkat selanjutnya ya guys ya nang main dopu aja pasti naik, enggak tadi udah nyoba coy. di jelek banget sebetarannya cowo Di akun gua Lagian gua emang gak suka dopu. Puh, pu aduh 100m 55 orang pemenang bang, mau nggak bantu aku youtube gua oke okay, dapat ya guys ya isya kita matikan ya guys ya oke okay, ya guys ya uh, untuk kata kuncinya nanti tulis ya hashtag bongkar panda bongkar panda ya guys ya tanpa spasi bongkar panda itu kata kuncinya ya guys ya setelah nulis bongkar panda silahkan tulis nama ID dan ID kalian dan kata-kata penyemangat ya guys ya oke kita lanjutkan itu ya guys ya bongkar panda ya guys ya oke oke kata kuncinya bongkar panda jangan lupa bongkar panda jika tidak ada kata-kata itu akan gue skip ya guys ya jika kalian menang tapi nggak ada kata kunci gue skip dan buat yang lain oke oke oke buat semua silahkan disaksikan kembali nih pipi pi, tangan lu pi tangan lu tangan lu kan bagus biasanya nih saya oke kamu tangan anak yatim bisa ke tangan anak yatim mu coba coba kekuatan tangan anak yatim coba Bismillah pi Bismillah oke oke okay, okay. gila, gila. Okay. emang emang tangan anak yatim selalu baik cowa Coba wonder bagi bagi di sini dim tu dengar MD-nya, tanya host dulu ntar hostnya cemburu, <laughs> boleh, boleh, boleh, cok. Gua kalau buat MD ini nyalain aja spidernya, guys. Ya, biar cepet. Bantu like, bang. Aku lagi live lag ini, aduh, jangan tabrakan lah. Kalau live nya cok, <laughs> kalau live tabrakan gimana, cok? Gua bantunya, lu gimana sih? Biasanya, cok, <coughs> aduh akhirnya ada yang naik jok para ya Tim <tik> Jok, separah, kan, <tik> jok kekuatan bayar, ba bagus Oke, okay, tiga kali berapa? Wih, emang bagus tangan lo aja Kalau tangan gue mah dua, tuh dua kali Gelok, keren ya, guys, <laughs> ya bujangan. Tapi kagak nongol main bandar Bo, sampai apa? Mantap, skater-skater Ya, -skater, eh. apa itu coba, tongkat dari Joks itu seru, banget. wakak Full, mah. <laughs> Kekuatan tangan anak yatim, co <laughs> Keren banget nih, saudara gua <laughs> Hahaha Ayam, Yopi, mau kalau mau chip Ikut live ku aja bang Tuh Nanti <tuh> lu jangan ngambil penonton gue <tuh> Jangan co. Tapi boleh ke sana dulu Kalau udah lagi chip Kembali lagi sini <tuh> Oke okay. Apakah udah jadi ya guys Ini udah pasti jadi ya guys ya Kita kantongin dulu ya guys ya Kita, Eh akun sudah top up cow. Kita simpen dulu ya guys ya buat Buat nanti ya guys ya crot wis mantap sudah isu sudah profit ya guys sudah jadi ya guys ya sudah jadi ya guys ya aduh aduh panda panda aduh macan juga ada kepala depannya coy itu satu lagi di, di sini aja bang Dim sana mantap sekitar anjay channelnya apa Kuis dong bang, nanti cow. Syarat sih lu harus pakai foto profil dulu, bang Herdi. Takut gue pindah ya. <laughs> Jangan lah, Yopi. Yopi itu penonton setia gue Cok. Jangan curi penonton setia gue, jelas. <laughs> Aduh, abis yang nambah lagi, guys. Aduh. Ini gimana nih guys? Ini gua stop dulu ya guys ya. Kita lihat, udah top up nih kayaknya. Udah top up ya guys ya. Senang banget ya bang ketawa terus iya cok kita harus ketawa-ketawa cok happy mengungkapkan perasaan kita Mantan moderator hilang semua biarin cok moderator nggak dapet jatah cok Ada satu MD sesat ini 200 nya buat MD sesat dulu ya guys ya Simpen iya gua simpen dulu ntar buat, buat ntar lah kalau gua bagian sekarang ntar pada bubar cok Gak pada nonton gua lagi ya A -a -a -a. A -a -a. Ah, yang penting jadi ya guys ya bisa buat konten pula anjay Gimana bang Oke okay, guys ya gue ingetin sekali lagi ya guys ya uh, Untuk kata kuncinya Bongkar panda ya guys ya Pakai hashtag ya harus pakai hashtag ya guys ya hashtag Hashtag bongkar panda Kalau gak tau hashtag itu artinya pagar lalu tulis bongkar panda Oke okay, oke okay. itu kata kuncinya ya guys ya Jika kalian tidak menulis itu Gak akan gua, apa namanya? Gak, gak, akan, gak, gak akan dianggap menang, ya guys? buat semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. See you next video. Bye.